Selamat datang di Mata Kuliah Basis Data 1. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Dalam video ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang varian relasi. Nah, Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang Extended Entity Relationship. Walaupun konsep ia dasar mampu memodelkan semua basis data, kadang-kadang beberapa aspek basis data perlu diperluas lagi khususnya pada aplikasi yang lebih kompleks. Hal ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan fitur dari Extended Entity Relationship yaitu spesialisasi, generalisasi, atribut inheritance, dan agregasi. Spesialisasi merupakan proses mendekomposisi himpunan entitas berdasarkan pengelompokan tertentu, prosesnya top-down. Hasil dekomposisinya yaitu sub entitas. Kapan spesialisasi dilakukan? Spesialisasi dilakukan jika kita ingin mendefinisikan sekumpulan sub entitas dari suatu himpunan entitas, atau jika sub entitas memiliki spesifik atau perbedaan atribut, dan atau jika sub entitas memiliki suatu himpunan relasi spesifik dengan himpunan entitas lainnya. Anggota dari subentitas, yaitu entitas-entitas yang merupakan bagian dari himpunan entitas yang lebih superior atau utama, atribut pada subentitas tidak berlaku pada himpunan entitas yang lebih superior, tetapi atribut dan relasi pada superior entitas berlaku pada subentitas. Contohnya seperti tampilan ini, ini adalah contoh dari spesialisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang generalisasi. Generalisasi merupakan proses penyatuan kelompok-kelompok entitas dalam sebuah himpunan entitas dengan atribut yang sama. Prosesnya button up, contohnya mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. digeneralisasi menjadi mahasiswa. Ini merupakan contoh dari generalisasi. Sebuah himpunan entitas dapat memiliki beberapa spesialisasi yang didasarkan pada jenis pengelompokan yang berbeda. Contoh pertama untuk pegawai tetap dan calon pegawai. Kemudian untuk staf dibandingkan dengan teller dibandingkan dengan sekretaris. Nah, setiap pegawai ini akan menjadi anggota dari pegawai tetap atau calon pegawai dan juga untuk anggota staf ini bisa jadi anggota staf teller atau sekretaris Relasi is e adalah relasi superclass subclass Catatannya entitas tidak dapat menjadi anggota dari sub entitas tanpa menjadi anggota dari entitas superior tetapi, anggota dari entitas superior tidak selalu harus menjadi anggota dari subentitas. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang spesialisasi dan generalisasi. Nah, di sini kita akan membahas yang ketiga, yaitu atribut inheritance atau pewarisan atribut. Atribut inheritance merupakan atribut dan relasi dari himpunan superior entitas diturunkan ke semua subentitasnya atau subclass Contohnya, customer dan employee akan memiliki atribut-atribut dari person nah subentitas dengan spesifik atribut berlaku hanya pada subentitas tersebut tidak pada subentitas lain atau entitas superior nah, apabila suatu himpunan subentitas berada dalam lebih dari satu relasi is a -e, maka himpunan tersebut akan memiliki multiple inheritance. Ini multiple inheritance, ya, jadi pewarisan lebih dari satu. Berikut ini merupakan perbedaan antara spesialisasi dan generalisasi. Dari penekanan, spesialisasi ini merupakan perbedaan antar himpunan entitas, sedangkan generalisasi persamaan himpunan entitas. Untuk hasil prosesnya, spesialisasi terlihat secara ekspresif, sedangkan generalisasi tidak terlihat. Prosesnya, spesialisasi top-down, sedangkan generalisasi bottom-up. Spesialisasi memiliki tiga batasan desain. Yuk kita bahas di halaman berikutnya. Di sini menentukan entitas mana yang dapat menjadi anggota dari subentitas, Uh, bisa dengan kredit define atau condition define, ini meneliti nilai dari spesifik atribut. Kalau yang user define ini berarti pengguna menentukan keanggotaan untuk setiap subentitas. Kemudian untuk menentukan apakah entitas dapat menjadi anggota dari lebih dari satu subentitas dalam suatu generalisasi, ini ada disjoint dan overlapping. Kalau disjoint itu terpisah entitas hanya dapat menjadi anggota dari satu subentitas, lambangnya D. Kalau overlapping, ini entitasnya menjadi anggota dari lebih dari satu subentitas, nih sistemnya tumpang tindih ya, lambangnya O. Kemudian menentukan apakah setiap entitas di himpunan entitas superior harus menjadi anggota dari paling sedikit satu subentitas. Nah ini namanya total dan parsial. Kalau total berarti setiap entitas harus menjadi anggota dari salah satu subentitas. Lambangnya garis ganda. Kalau parsial ini berarti sebuah entitas tidak harus menjadi anggota dari salah satu subentitas. Selanjutnya kita akan bahas mengenai batasan komplitness dan disjointness tidak tergantung satu sama lain. Jenisnya bisa total disjoin, partial disjoin, total overlapping, atau partial overlapping. Nah ini contoh dari spesialisasi total disjoint. Pasien, jenisnya dibagi dua, ada yang rawat inap dan rawat jalan. Kemudian mahasiswa IT, ada D3 dan S1. Citizen, ada senior dan junior. Ini memasukkan data ke superclass berarti memasukkan data ke salah satu subentitas karena spesialisasinya total. Kemudian subentitas mewariskan kunci primer dari superclass. disjoin, contoh-contoh disjoin yang berikutnya spesialisasi parsial disjoin ini memasukkan data ke superclass, tidak berarti memasukkan data ke subentitas karena spesialisasinya parsial, subentitas mewariskan kunci primer dari superclass ini contoh spesialisasi parsial disjoin Selanjutnya tentang spesialisasi total overlap. Ini memasukkan data ke superclass berarti memasukkan data ke paling sedikit satu subentitas karena spesialisasinya total. Contohnya. Yang lainnya ini contoh total, parsial, disjoint dan total overlapping. Digambarkan pada gambar ini. Total berarti dia garisnya double. Kalau yang parsial tidak double garisnya. Kemudian ini ada total overlapping. Hurufnya O. Berikutnya tentang spesialisasi parsial overlap. Ini contohnya graduate student. Bisa jadi research assistant atau teaching assistant. Di sini memasukkan data ke superclass tidak berarti memasukkan data ke subentitas karena spesialisasinya parsial. Selanjutnya kita akan bahas tentang agregasi. Agregasi ini mengakomodasikan fenomena di mana relasi yang secara kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain. Dengan kata lain, sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas, tetapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Contoh agregasi ketika mahasiswa mempelajari suatu mata kuliah, nah mahasiswa mengikuti praktikum. Jadi di sini ada nilai mahasiswa mempelajari mata kuliahnya dianggap jadi entitas. Ini merupakan pembahasan dari gambar di slide sebelumnya. Himpunan relasi mengikuti menunjukkan entitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum tertentu karena telah mempelajari suatu mata kuliah yang memang membutuhkan kegiatan praktikum. Di sini NIM dan kode kul cool direlasi mengikuti tidak berasal dari himpunan entitas mahasiswa dan kuliah tetapi dari relasi mempelajari yang secara implisit mempunyai nim dan kode cool. Karena itulah ada faktor kronologis yang ingin ditunjukkan secara dengan adanya agregasi tersebut, di mana sebuah relasi mengikuti praktikum hanya akan ada jika telah ada relasi lainnya, yaitu mempelajari kuliah. Selanjutnya kita bahas tentang alternatif diagram IR. Bisa jadi seperti ini, mahasiswa mempelajari kuliah dan mahasiswa dengan kuliah ada relasi mengikuti ke entitas praktikum. Diagram alternatif tersebut mengaburkan faktor kronologis sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya. Pada diagram tersebut, kedua himpunan relasi merupakan himpunan relasi yang saling bebas, tidak memiliki ketergantungan satu sama lain yang sebenarnya tidak demikian. Ini diagram IR untuk bank, seperti ini ya teman-teman. Jadi rangkuman simbol yang digunakan dalam e, pembuatan IR, ini untuk Entitas, entitas lemah, relasi, kemudian relasi untuk entitas lemah atau entity. Ini primary key diberi garis bawah. Atribut elips. Kalau atributnya multi value berarti elipsnya double ganda. Atribut turunan di ref atribut dilambangkan dengan garis putus-putus. Kemudian total participation dilambangkan dengan garis ganda, kalau parsial satu saja garisnya. Kemudian ini untuk eh, diskriminator pada weak entity atau entitas lemah, gambarnya garis putus-putus. Kemudian ini penggambaran untuk relasi many-to-many. Tidak ada panahnya. Untuk one to one ada panah. Kemudian ini relasi many. Tidak ada panah. Dan one. Di one ada panah ini. Kemudian ini untuk uh, limit kardinalitas. Ini untuk roll indikator Simbol ini untuk. Total generalisasi, yang ini untuk spesialisasi atau generalisasi saja, yang ini untuk disjoint generalization. Merancang diagram IR seringkali merupakan seni, tidak ada yang 100% benar atau salah, semuanya tergantung asumsi yang digunakan oleh pemilik basis data. Seringkali kita harus membuat keputusan yang tidak mudah. Menentukan apakah suatu objek merupakan entitas atau atribut. Apakah suatu konsep di dunia nyata merupakan entitas atau relasi? Apakah harus menggunakan relasi anery atau dipecah menjadi beberapa relasi biner? Apakah harus menggunakan entitas kuat atau entitas lemah? Apakah perlu melakukan generalisasi atau spesialisasi? Dan apakah harus menggunakan agregasi? Jadi ini merupakan seni. Selamat mempersiapkan diri dalam perancangan diagram IR untuk teman-teman semua. Demikianlah pembahasan tentang varian relasi dalam pertemuan ini. Semoga dapat memberikan manfaat ya buat teman-teman. Terima kasih.